tolong, huh? <laughs> jumpa Oh kapok Engkau denganku hider, hanyal kena. Wajar jika wajahku burik karena mainku di bawah terik bukan di bawah gemerlap lampu diskotik. Anjing, si seta, goblok musik, sucat pelat, sucat pelat bohong. Bener. bener siapa kamu coba kamu siapa heh nama siapa aku Firman seputar kamu siapa He? siapa kamu namanya siapa siapa namanya di mana rumahnya heh entah siapa yang salah nggak tahu tanya yang mau tanya saya Mek. itu siapa? Kamu tahu kamu siapa? Aku siapa. Benar? Astagfirullah! Yang bener <laughs> gimana ya, Maya? Udah ngejago sejago lagi, norak. <laughs> Tolong. <laughs> Tolong. <laughs>